Kepuluh menit kita di sini tanpa suara dan aku benci harus menunggu lama katakan Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur. jam dinding pun tertawa karena aku hanya diam dan maka I am Sampai Cara bergerak. Aku sayang padamu Aku sayang padamu Pada siapa aku sayang?